selamat cinta dan menghormati dan menghormati imam besar imam, imam besar dokter dokter kamu ya kamu ya dua sifat yang sangat mulia yang ya sangat mulia yakni nama istiqamah nama istiqamah saudara daging Rasulullah dan darah daging Rasulullah alaihi wasallam kita semua dan yani kita semua harapkan mengharapkan sapratnya akal di hari kiamat Imam Besar Habib Rezek Syihab Kepada Imam Besar, besar 20. November November <tutuk> Arun-Arun Barat Kota Serang Bantan ya, Islamia, oh, Islamia, Islamia, hancurkan banten yang damai. Hancurkan banten, banten yang, yang damai. Pelihara kesatuan. Pelihara kesatuan. kesatuan dan persatuan bangsa. Pelihara kesatuan. kesatuan bangsa khususnya di Provinsi Banten. yang dengan tanggal November I'm <laughs> the <laughs>